yang bersusah hati air matanya berlinang, mas intanmu muterkanan hutan gunung sawah See yeah. Putrimu menggembirakan ibu, ibu kami tetap. Cinta. Menjaga harta pusaka untuk pusaran bangsa. Untuk Lara, marin berdoa.